Masa Allah jidukan mesra Lesla, Lesti, dan Bilar. Tapi para emak Lesla lover sama-sama salvo pada sandal mereka. Tuh lihat Buka pelan sandalnya sama-sama dari band MRB. Tuh liat, hmm, mamaknya nyatanya sangat delik. Menangkap berbagai momen kapalan mereka dari kaos hingga sandal mereka samaan dari produk mereka sendiri yakni MRB punya leslar tentunya. Tuh lihat kejelian mama yang kasih komentar.